serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar bahagia, kabar menarik dan vitamin-vitamin terbaru bahagia pastinya dari idola kita, Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bang banggimin akan memberikan informasi terbaru pada siang hari ini untuk pertama sahabat kita lihat ada info dari Papa Bilar mengenai usaha terbarunya bersama King Banana Crispy. Karena persahabat, info ini, tentunya info bahagia banget untuk warga Konoha yang ingin order King Banana Crispy. Ada promo super Ramadan ya, cukup bayar Rp20.000 dapat Long Banana Original. Tuh, masya Allah banget nih. Mudah-mudahan usaha Papa Bilar, ini selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin, ya Robbal Alamin. Untuk berikutnya, persahabat siang hari ini juga kita mendapatkan vitamin bahagia. Karena idola kita ini lagi syuting bersahabat ya. Syuting di hari pertama puasa. Perhatikan di rumah idola kesayangan kita. Leslar saat ini lagi syuting iklan shopee Masya Allah banget yang Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Kelancaran juga nih untuk idola kita siang hari ini. Tetap support yang terbaik. Doakan yang terbaik ya untuk idola kita. Semoga selalu menjadi... Kebanggaan kita semuanya Dan berikutnya para sahabat kita lihat tuh Ini cedukan vitamin bahagia yang kita dapatkan Dari Kariski up yang sedang tertidur Masya Allah Mudah-mudahan tidurnya Ini menjadi pahala nih para sahabat ya Tentu tidur siang Tidur di hari puasa itu ibadah para sahabat ya Masya Allah Semangat terus untuk tim Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid untuk selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Dan ke kabar berikutnya, sahabat ada kabar yang membanggakan juga untuk warga Konoha. Ini Leslar Metaverse yang menginfokan. Karena persahabat Leslar Metaverse ini mendapatkan support dan dukungan dari artis Tinder Swindle Wow, masalah banget ya Simon Livip Ini mengucapkan nih Tentunya selamat untuk Leslar Metaverse Dan kasih support serta dukungannya Kita lihat dan simak di kalimat caption Yang dituliskan oleh akun Leslar Metaverse Hai Leslarian Wah, wah, wah Ternyata Leslar Metaverse dan Leslarian Dapat ucapan dari sang artis Tinder Swindler Thank you Simon Livip For supporting Leslar Metaverse, semoga dengan banyaknya dukungan yang mengalir, Leslar Metaverse juga bisa terus berkembang dan semakin maju dalam dunia kripto Indonesia. Ini juga menandakan antusiasme yang cukup besar dari orang-orang di berbagai negara dengan hadirnya Leslar Metaverse. Leslar Metaverse, go to the moon. Mudah-mudahan bersahabat ya, semakin mendunia. Dan go internasional pastinya untuk lesson metaverse Makin bangga dan makin bahagia pastinya Selanjutnya ini kabar yang paling Tentunya ditunggu banget ya Untuk mengekonohan karena Lesti Gejora akan tampil Di acara aksi Indonesia 2022 Dalam top 24 Kloter ADN ya, Hari Senin Tepatnya nanti pas sahur kita akan Ditemani oleh Bunda Lesti Jam 1.30 puluh. Dini hari persahabat jangan lupa Lesti Kejurah akan menjadi host di acara tersebut Dalam acara Aksi Indonesia 2022 di Indosiar Karena info ini kita dapatkan langsung dari Bang Aril Persahabat ya Bang Aril Ini juga menuliskan sebuah kalimat info caption yang dituliskan Bismillah jangan lupa besok pagi di program Aksi Indonesia Tanggal 4 April 2022 Mulai pukul 01.30 Waktu Indonesia Barat hari, Dini hari Live hanya di Indosiar Terima kasih Semangat Tuh bersahabat ya Alhamdulillah Saur makin semangat ya Ditemani oleh bundanya Abang Fatih Mudah-mudahan selalu menampilkan penampilan terbaik Dan selalu menyuguhkan kabar kabar bahagia pastinya, kejutan bahagia untuk kita semuanya wajib nonton ya. Yang nunggu dari kemarin nih, Bunda Lesti Kejora akan hadir di Kloter ADN Top 24 pas sahur. pastinya kita akan diberikan kebahagiaan oleh Bunda Lesti Kejora dalam acara Aksi Indonesia 2022 yang akan tayang di Indosiar. Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya, tetap stay tune terus channel ini para sahabat, Diva TV, biar channel ini terus berkembang ya, selalu memberikan kabar bahagia seputar Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bambing ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.